Yohanes Christian John, yang akrab disapa Chris John, adalah mantan juara dunia tinju kelas bulu, yang lahir di Banjar Negara Jawa Tengah pada tanggal 14 September tahun 1979. Chris John terjun ke dunia tinju profesional pada tahun 1998. Namanya terkenal dan menjadi berita hangat saat dia berhasil mengalahkan Muhammad Al-Farizi, petinju yang menjadi idola pada saat itu. Chris John mencatatkan rekor sebagai juara dunia kelas bulu pertama yang berasal dari Indonesia, dan petinju Indonesia kelima yang menjadi juara dunia. Chris John mencatatkan rekor sebagai petinju kedua terlama yang menjadi juara dunia kelas bulu sepanjang masa.